ini dan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 ...oleh non-state aktor tersebut. Kemudian, climate warfare yang akan dimainkan globalis selanjutnya. Mana ngerti sampean? Juga, sisi perang Tiongkok Amerika versi 2.0... ...yang baru lagi yang akan dimainkan. Seperti harga komuniti dunia dimainkan. Old Mind bakal gagap aja. New Mind harus ambil kesempatan di masa pemilihan raya ke depan. Karena yakinlah, karena mereka semua tidak paham para Old Mind tersebut. Action Old Mind akan menambah hutang dari 6.000 triliun saat ini... ...di akhir jabatan 2024 garansi sepuluh triliun garansi nggak usah dianalisa itu mah yang akan membelenggu Indonesia dalam jangka panjang untuk bayar hutang aja kita harus ngutang bisa-bisa jadi failed state kalau gayanya begini negara gagal kita anggap saja bunganya lima persen setahun dalam dolar lagi maka enam ribu triliun bunganya itu tiga ratus triliun setahun bayangkan bunganya aja sudah dua puluh persen apbn lalu pokoknya bagaimana membayarnya wahai menteri terbaik di dunia versi negara peminjam hutangan jawab dong lalu apa yang terjadi kalau rupiah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 Tanya, tempe bener sih.